Biasaku cinta, satu ku Jangan terlalu menurunkan rasa Karena kalau telah ku bilang Ku tak akan berpindah karena ku sayang Jangan kau berulah ku takkan akan mendua Cukup jaga hati biar tambah cinta Karena kalau telah ku bilang Ku tak akan berpindah karena telah sayang Jangan ingat tentang hati, cari pikir kembali. Jangan tak mungkin karena tak kembali. Kasihku curiga berubah, kini kau berbeda. Ikutku kuat atas nama cinta. Biarkan cinta tumbuh dan bersama lengkapi. Dekat dan tinggal arah cinta tak bersuara. Coba kau pahami ku bilang jaga hati ini. Ku tak ku berhenti mencarimu. Biasa ku cinta satu ku pinta jangan terlalu mendekam rasa karena kalau telah ku bilang kita ku akan berpindahkan aku sayang jangan kau berulah ku akan mendua cukup jaga hati biar tenat cinta karena kalau telah ku bilang kita ku akan berpindahkan atas sayang.